Menghilanglah dari kehidupanku Ennyalah dari hati yang telah hancur Kehadiran sosokmu yang menyiksaku kan di siniku menyendiri, pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya bersenang senanglah biarkan di siniku menyendiri. Terlintas keinginan ku dapat. Hilang ingatan agar semua terlupakan Dan ku berlari sekencang Thank lintas keinginan ku dapat hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang kencangnya biarkan di siniku. I'm